Cakap megah ni maknanya apa? Orang kecek tengok. Nak akak ekor dia. Ekor tak ada manusia. Tapi nak akak pasang nak tunjuk katanya dia lebih. Dia pandai, dia bijak. Dia dia lebih pada orang. Kecek-kecek dia tu jadi orang tahu katanya. Dia nak akak diri dia. Sama ada sombong takabur dia. Ataupun nak beri orang puji dia. Ataupun nak tunjuk katanya. Hak ni adalah pongan dia Gitu Allah Ayuh ni kita nak masuk Wirti sungguh Hadis-hadis pasal ni Walaupun terjemuh mudah eh. Ton mula-mula tu Kerakter mula-mula iaitu ni orang yang kasar perangai Siapa yang kasar Minta lah Lut unapum sikit Hok pasal baikkan kasar Kasar dengan Bining kasar dengan anu anu kasar dengan luk no, kasar dengan orang-orang orang ramai orang, orang kasar Ada apa-apa chai het chai phon bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ala wa ala yang dikasihi warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari Jumat minggu yang kedua Boleh Satu tahun 2000 23 dan pagi hari Jumaat Minggu yang ketiga di dalam bulan Jamalil Akhir tahun 1444 Hijrah saya sambung hadis yang dibaca pada Minggu lepas dalam tajuknya siapakah tidak boleh masuk syurga ketah dua lah yang Minggu baru ini bagi kepada kita siap dah. lepas tu ada lagi sikit lagi bagi orang yang Jangan tak okay, ambil main gulpah Jangan tak buat-bari Kalau tak ambil main gulpah Boleh ambil Bismillah Bisa. Ikut siapa nak no. Ada lagi sikit Jadi saya baca ni Hadis yang ketujuh Sapa dua belah Pada pagi hari ini, Iaitunya An-Abdillah Radiyallahu anhu Qala qal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La dikeluarkan oleh Abu Daud nomor Maksudnya dari Abdullah maksudnya biasanya Abdullah ini Abdullah bin Mas'ud anhu berkata sabda Rasulullah SAW tidak akan masuk syurga Orang yang ada sifat sombong Takabur dari hatinya Walau sebesar biji sawi Allah Bosa dah Bosa dalam hidup kita ni Biasanya Angin orang Takabur Berasa kata kita lebih Allah Pahayada berlaku ni Nak nak uangkan Nak nak pesan manusia, ngaji pesan ngaji, hak tak ngaji pesan, tak ngaji ada belakang dah lepas tu, Nabi ayat lagi hak ni masuk kedua-dua hak, hak tak baik, lepas tu hak baik pula. dan tidak akan masuk mengaku, tengok orang yang ada dalam hatinya walau sebesar biji sawi iaitu nya ime orang yang ada ime maknanya orang tu dia besok mengucap dua kelima syahadah ia ya mati pun mati dalam Islam. Orang ni tidak teka di dalam niaga. Akan keluarlah daripada niaga pergi ke syurga. Hak yang kita hendak harap. Mudah-mudahan kita oleh ya Islam hidup dalam Islam, patu mati dalam Islam. Alhamdulillah. Yang kelapan. An Harithah bin Wahb radhiyallahu anhu qan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعثري. Dikeluarkan oleh Abu Daud nomor 4801 Maksudnya tidak akan masuk surga orang yang kasa peranganya. Peranganya peranganya kasar pelanggannya, pelanggah huduh, pelanggah kasar baiknya, dan orang yang bercakap megoh, cakap megoh ini mana apa? Orang kecek tengok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 Allah payah ni kita nak masuk wiriti sungguh hadis-hadis pasal ni walaupun terjemuh mudah eh? Ton mula-mula tu kerakta yang mula-mula iaitu ni orang yang kasar perangai siapa yang kasar minta lah wii lup unapum sikit orang yang kasar kasar dengan bining kasar dengan anak-anak kasar dengan luknon kasar dengan orang ramah jangan kasar. Ada gapo-gapo chai hedit chai phon. Hai stipta panya. Jangan guna nafsu. Jangan guna perasaan. Ambil nafsu guna di dalam otak sinchai gapo-gapo, punuh di. Walaupun benda tu benda kecil sekalipun, apatah lagi benda besar kita guna nafsu. Gitulah. Neh, jangan kasar perangai dan jangan cakap-cakap bodoh. Cakap hadis yang kesembilan dikeluarkan oleh at 1570 1574 Maksudnya disebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya orang itu telah mati syahid. Maknanya nabi duduk sekali dengan sahabat ada orang royak ke nabi, nabi, orang itu mati syahid. Dia pergi baru ni mati dah dia. Selepas itu baginda pun bersabda, nabi berengap orang royak katanya dia tu mati syahid jadi orang gama katanya orang mati syahid masuk syurga lah. Nabi katanya tak tidak sama sekali tak sesungguhnya aku melihatnya berada di dalam api ni aku nah, tengok Nabi Allah ta'ala wih wahyu kepada dia gama katanya orang mati syahid saat ini, duduk di dalam api ni aku dengan sebab apa tu? Kerana sehelai kain serba yang dia telah menipu Dari harta rapah separate Sebelum membahagi kepada orang yang berhak menerimanya Jadi dia pergi curi dulu lagi Kain serba selah Kain serba selah buat berapa? Kita lebih kurang seratus Lebih-lebih hari tetap Dia pergi curi apa? Ambil Boleh dari kani dia atau Boleh dari baik dia atau Perai, perai, perai, perai, perai, mati. Kena masuk ni akal. Bukan arti orang yang mati syahid semua tu. masuk sudah. Duduk di jarum dia. Jarum maksudnya duduk di hati, duduk di niat. Lepas tu semua orang yang mati ni kena sok-sokan. Bukan lah. Nenak orang. Walaupun mati syahid. Dia biasa duk buat gapar belum pada ni jahat kagut walaupun ia bela ugamu bela boming dan sebagainya kena sopsuan bukan artinya semua orang mati syahid syurga selalu walaupun Nabi sebut as-shahidu fil jannah orang mati syahid adalah orang tu ahli syurga duduk di dalam syurga tapi kena hisap sama Ani, orang ni adalah orang menipu kain serebes lah yang dia ambil belum pada dibahagi kepada Orang yang berhak menerimanya Kemudian baginda menyebut Nabi sebut panggil Ali Wahai Ali Ali duduk dekat dengan Nabi Beritahulah kepada orang ramah Tiga kali Bahawa tidak akan masuk syurga Kecuali orang-orang yang berimai sahaja Maknanya Benar-benar berimai tidak ada dosa Sebab syurga, dinden syurga tu Dia tak terima orang, -orang berdosa dia tak terima orang dosa. Cuba kita gambar saat ni, ada sifat takabbur dalam hati besar biji sawi. Kecik ni. kita berasa dengan setengah-setengah orang -setengah kita tengok dia. Walaupun kita tak ada tunjuk kritikan kita, tapi dalam hati setengah-setengah orang -setengah haba tengok orang. Sat ga bah. Ha tu. Walaupun mulut kita apa ni? soro kita tak ada nak hina dia siapa kau nampak je mulut he tapi dalam hati kita tu biasa lagu mana kita tengok orang hak pesan kita tak kening mana ke dia tak setuju mana ya rendiknya lagu tu ada belakang sikit sebanyak dalam hati orang ni pesan domin do tuk okey angin bosan bosan dengan kita sendiri kena kena tunjukkan ke diri kita sendiri Sebab tu saya tengok dalam surat orang, orang tulis. Dia katanya masa kita tunjuk kat orang, dulu dia kata kita cik tunjuk seorang. Ya? Tapi kita tunjuk kau kita tiga nih. tengok. Kita tak khabar katanya kita tunjuk kau kita tiga. Tapi kita tunjuk kat orang saja. So, ya? Cih. Sebab tu kena tunjuk kepada kita ni boleh jadi banyak sikit. Baik key kita ni. Belum pada kita tengok orang yang salah. Gak tu salah. Gak ni salah. Bapak kita tak tunjuk tiga Kau kita ni. Mewak gapa katik. Gitu. Lepas tu. Pepatah orang tua ya katanya. Tahik mata. Duduk di mata orang tua, kita nampak. Tapi gajah depan kita kita tak nampak. Wallahualam. Hal ni pepatah orang tua. Gitu lah. Eh? Lebih yang ke sepuluh. An nabi dikeluarkan oleh at Maksudnya Abu Bakar cerita hadis ini jangan kita Abu Bakar Nabi katanya tidak akan masuk syurga orang yang menipu di kalangan orang ramai Maksudnya siapa tu? Orang menipu orang. Tupung wongga menipu, nime, Jawa, beli gapo menego, kejo ongkon. Tak ada ke, ruang gapo-gapo cuba kita gambarkan katanya orang ada menipu orang atas dunia ni, orang tu main wisik masuk syurga. Orang yang suka membangkit-bangkit kebaikan ke yang pernah diberi kepada orang. Hmm. Jalan belakang tu. Tekor tu kan baik, benar. We go tu, we go ni, wak jasa tu, jasa ni, boh, cuma mari baloh hilang. Yang mula bakit selalu. Mungkin ingat kau. Ataupun minta balik semula. Hakwi siap dah. Bakit semula pula. Yang ketiga dan orang bahir kedekuk. Tengok, orang bahir kedekuk tak masuk syurga juga. Sebab apa? Hak orang aja ya nak, no, hak dia ya tak sewi kat langit. kedekuk istilah bahasa Melayunya orang panggil orang ta tak hidung masing. Tak hidung masing. Dalam bahasa Melayu dia panggil orang kikir. Kikir artinya orang bahir kedekuk kupik Masya-Allah. Nak makan kau diri sendiri kadang-kadang mikir panjang eh, Sepuluh 10 kop aku nak beli kedok ni 10 kop mikir panjang padahal nak makan kau diri sendiri apa hapatah lagi nak wei kok orang dia tak wei kok orang orang kedekut sebab tu jangan kita kedekut jangan kita bakhil we jadilah orang murah hati terutamanya kita jamu orang boleh makan daripada makan ni kita buat ataupun makan ni hak kita tolong bayarwi orang boleh makan kita boleh paha dar insyaallah terutamo orang-orang fakir miskin ni saya senap senun benar-benar deh hari-hari jumaat macam ni ni hari jumaat ni nabi qayy katanya sayyidul ayyam penghulu ataupun raja segala hari kita wajib ada suan kita wi kepada orang fakir orang miskin orang-orang dok minta sedekah kepada dia tak boleh kita banyak kita sikit mengikut kodak kita kalau kita sedekah ke masjid ke apa kita tu suku tapi kita ada kita buat kebajik ke. ini nak menunjuk katanya hati murah kita tak mesti katanya kita kena back walk kawah besar nak kena cari orang nyangga sampai kalau 2.30 orang tak mesti kecil-kecil tak apa ajak orang ajak jireh kita main makin sekali di rumah kita sorry dua orang tak apa ning gerjap mik gerjap kuatสัมพันธ์ di antara jiran dengan kita sebab hadis belum pada ni nabi royak jiran ni masyaallah orang okay, galek dah dia duk beban dah jiran galek kita ajak jiran kita mai pakai mai makan walaupun hidang kecil makan roti makan nasi kabu pun alhamdulillah boleh kecek ngajiran kita popes popes popes adik beradik kita mak kita terah kita buat siapa ada mak pak terajok jalan-jalan geret makan ni pergi kat tu pergi kat ni makan layan mak dan sebagainya kita kena ingat benar-benar pasal ni benda mau lelak berlakon nah insyaallah kita jangan terdekup jangan bakhir jangan kupik yang ke sebelah ada masa sikit lagi nah Amr <radio> <ad> <ad> Hadis dikeluarkan oleh an Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang suka membangkit-bakit. Ha sok ni, sepang Dia panggil manan Manan ni orang yang biasa bakit benar biasa duk buat Patu tu, orang yang durhaka kepada dua ibu bapa. Allah na'udzubillah. Siapa-siapa oh ada silap cekih hati dengan mu'pok, kena pergi minta maaf. Cepat-cepat. Jangan durhaka. Jangan wiadah walaupun sikit. Dalam hidup dia durhaka kepada ibu bapa. Dan orang yang minum arak. Orang minum arak ni, sehingga Nabi raya katanya, ada bahagia hadis. Siapa minum arak walaupun setitik. Setitik ni tak mabuk. Saya rasa lah Setitik Orang tu Allah Ta'ala tak terima Amal dia 40 hari Apa tak lagi Duduk minum banyak Apa tak lagi Orang-orang main -orang minum dalam ni. Adik-beradik arak belakang tu Benda mabuk, kaya, pening belakang tu Banyak mana Wairun Orang yang berumur dah Kadang-kadang umur 40-50 dah Ha, ada orang tua seorang. Okay. Saya tak serayaq ya. dah. Duduk mana? Kecik depan saya. Ustaz. Kita tak boleh tinggal dia ya, aseptik. Umur dia dekat akan 70. Tak boleh tinggal dia ya, kata. Seminggu kena ada lah 2 3 kali. Masya-Allah. Kita royak pada dia. Royak royak royak. Ya pun royak tanya, ya tak boleh tinggal. Saya royak tanya, boleh tinggal tak? Ya kata ya biasa duduk dengan dia septik ya ya di muda lagi. siapa tua. Ya din dia, ner. Sambung dengan hadis ni, Nabi banyak katanya siapa mati dalam mabuk, orang tu akan makan nanuh dan nacho. Ahli neraka sikit lagi. Duk dalam api neraka dah, kena makan air nacho, cuma, air nanuh titik-titik tak, tak tak tak tak tak tak daripada tubuh ahli niaka tu hatulah minuman yang orang mati dalam mabuk seksa dia macam tu akhir sekali yaitunya nya hadis yang ke-12 an abi udzainat as-sadfi radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qon khairu nisa'ikum al-wadudul waludul muwatiatul muwasiah idza attaqayna allah وشر المتبرجات dikeluarkan oleh Al Baihaqi nomor 13890 maksudnya ha ha ten -ten. Nah, saya harap awet tino pakak, -pakak dengar molek -tino, tapi ni tapi hadis ini Sebaik-baik wanita kamu ialah yang cinta kepada suami. Cinta di sini bukan kasih saja dah. Orang tino hak pandai molek sekali yang itunyo orang tino hak hormat kepada tok lelaki. Kasih sayang, hay kepada tok lelaki. Nah, jangan deraka, orang tua-tua yang katanya jangan jejak kepala. Ha tu. Nah, yang jejak kepala artinya jangan deraka kepada tok lelaki dan suka melahirkan anak. Nah, ha tu hewi boleh beranak beranak. Patu nak jayel tak apa. Tak ada gapo ha tu. Duduk di kita sendiri, kita wang pand bukaki arti kita tak se kepada anak, tapi kita nok kepada anak untuk jaga kesihatan tubuh badan kita pun ha tu kena jaga juga. Nah. beramuh tamuh. Beramuh tamuh artinya orang tino yang suka kecek teger tanya khabar orang. Adik beradik, adik beradik, apa ni? Balik mo pok, tu laki mo pok dia, adik beradik dia. Orang tinanya pasang, dia panggil japoh, pasang nob nob, hamton, apa? Ni? Suka kecet bukan pasal tu dia, wah tak tahu, anda tak lihat? Orang tengok pakai eh, pernah mo, timo ni. Nah, tak saya, tak kecet ngau dia macam dan baik perangai apabila mereka bertakwa kepada Allah. Ha, ini semua tu apabila bertakwa kepada Allah. Tapi, ha, tengok. Terungkankan. Dan sejahat-jahat wanita kamu ialah wanita yang mendedoh aurat. Ha, apa yang seksi tu lah. Pakai-pakai ketak sikap nipih. Tunjuk tu, tunjuk ni. Tubuh badai dia. Lepas tu berjalan lengok-lengok. Lagi mana? Jalan ni masya-Allah. Orang jantan jadi apa? Tengok belako. Oh, tino. Fiuh-fiuh. Oh, jantan. Nah, no. terutamanya orang-orang orang muda, orang tua lagi jalan bokok apa tengok orang tino seksi bangung. Tak bokok. Jalan kriek-kriek-kriek. Kenoh. Jalan dia. Sebab apa? Sebab tengok tino seksi sat ni. Mereka ialah orang munafik nambih ya. Orang tino pasal dedah aurat dan jalan lengok-lengok lagu tu adalah orang munafik. Tidak akan masuk syurga kecuali seperti gagok yang berwarna putih. Pak kita nak cari mano gagak gagak warna putih di dunia. Gagak hitam belaka. Nah, hitam belaka tak ada kira pergi negeri mano pun, gagak hitam belaka. Ning nak ayat katanya, sedikit sahaja yang boleh masuk syurga. Kalau dia duduk lagu tu Orang tino peseng-peseng tu. Siapa kau mati dia tu. Mati dalam keadaan peseng. Tak ada tabak, tak ada istighfar, tak ada wasa insaf dan sesar sikit habuk. Kalau dia ada buat macam tu. Atulah. Nah Saya tak sebuah jadi tertinggal ketah yang bagi kepada kita pada minggu Lepas tu mari baca kepada kita pula hadis yang ketujuh. Sampai hadis yang kedua belah. Lepas tu minggu mengulpah kita masuk semula di dalam hadis ma'alim as-sunnah an-nabawiyyah.